Nggak usah ini kom saya, usah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dan tidak lupa tetap semangat sukses selalu. Ya, oke. Kali ini gue dari Derosa Auto akan membagikan referensi seputar mobil bekas berkualitas. Ya, di mana? Nanti teman-teman bisa nonton channelnya Derosa Auto dan subscribe juga uh, Untuk cari-cari uh, info seputar mobil bekas berkualitas ya Oke, kalian pasti penasaran nih di belakang gue ada apaan nih ya? Nah, di belakang gue nih sekarang ada uh, Yaris TRD ya Spek yang paling tinggi tahun 2015 Warnanya juga langka nih bro Warnanya merah Nah, di mana warna ini juga banyak biasanya orang cari. Karena apa? Karena jarang ya, produksinya juga sedikit. Ya. Nah, untuk Yaris ini, ini antik nih, Bro. Ya. Tahun 2015, tapi kilometernya baru 70.000. Ya. Ya, pajaknya juga bulan uh, September. Ya. Pajak bulan September, platnya plat B dan bernopol ganjil. Jadi bagi kalian yang cari kendaraan Yaris Matic TRD warna merah nopol ganjil kilometer rendah, nah lihat aja channelnya di Rosa Auto. Ya, nah untuk harganya kira-kira berapa sih bandrolnya? Ya, nah harganya nanti di bandrol seharga 145 juta. Ya, pasarannya itu kurang lebih sekitar 105 sampai 170 lah ya. Nah di Derosa Auto ini cukup terjangkau harganya, ya cukup bayar 145 juta aja. ya Nah terus untuk mobil ini juga uh, siap pakai ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bahan bannya 44-nya itu udah uh, bagus lah, masih oke, okay, masih uh, tebal ya bannya. Dan juga nanti juga teman-teman akan lihat video reviewnya, uh, spek-speknya semuanya nanti setelah uh, kita uh, puterin ya mobilnya ya. Oke kalau gitu langsung aja ya kita lihat ya. Oke kalau dari dilihat dari bodinya itu cat orisinil semua guys. ya. Nah bempernya juga semuanya masih rapet nih list-listnya ya dari depan sampai ke belakang semuanya masih rapet ya beda sama yang lain yang kadang-kadang suka apa namanya uh, sudah mentok ya Nah ini masih rapat semuanya guys ya. Selain itu juga fungsi-fungsinya nanti juga masih normal seperti lampu-lampu nanti kita cek ya dan juga untuk electric mirror juga nanti kita cek semuanya uh, fungsi-fungsinya masih normal Oke kita lihat ke bagian interiornya yuk Oke, okay guys. Nah, ya, ini sini dia sudah uh, dilengkapi dengan start stop engine. Ya, jadi ketika kalian nyalahin, dia sudah langsung. Ya, nah, ini kilometernya sudah jelas, ya, 70.385 Kilometernya ya. Nah, selain itu, apa? Pelaksanaannya normal, semuanya AC, AC kita lihat juga, ya. Power window semuanya normal ya. Ya. Untuk spionnya kita cek. Oke, retractable-nya juga normal. Berfungsi ya. Oke, stir-stir juga semuanya enak, guys. rexter juga masih bagus, masih oke okay tuh. Ya. Untuk transmisi metiknya juga masih oke. Okay. enak guys nggak ada nyentak ya transmisi metiknya ya masih normal semua oke fungsi lampu juga normal oke ya nah selain itu juga dia untuk apa setirnya bisa naik turun ya masih normal oke AC-AC juga masih normal semua dengan harga 145 juta Semuanya normal Audio juga sudah touch screen Ya yeah guys Oke okay. Semuanya bersih Bisa kalian lihat Jok-joknya juga bersih Ya yeah. Oke kita lihat di baris kedua Nah khusus untuk penumpang Ruang kabinnya juga luas Jok-joknya juga masih bersih ya guys Ya nah, Yang antiknya nih Aris ini Walaupun uh, mobil sedan ya Nah saya agak besar kan ya Nah dia untuk uh, jarak antara lutut ke kursi depan Itu masih jauh guys Jadi kalau misalnya uh, Teman-teman nih punya poster tubuh Seperti saya gini agak besar Nah ini gak usah khawatir Dia jarak dari uh, kepala sampai ke atap juga Masih ada luas ya Oke okay. Kita lihat bagasinya guys Nah untuk bagasinya Dia cukup luas ya Oke, nah ini untuk uh, Ban serepnya masih Original ya Sesuai dengan pelek aslinya Bagasinya juga luas Ini sih kalau orang masuk juga bisa aduh aduh, aduh, aduh, aduh, Nah, ya Oke Nah, yang paling penting sih ini guys Body kit-body kitnya ini Kalau misalnya Kalian mau beli harus di tahun ini Itu harus kalian cek Body kitnya Nah karet-karetnya ini ya Itu kalian cek Sebisa mungkin harus rapet Ya Nah kali ini belum pernah dibongkar Belum pernah repair Dan belum pernah diapa-apain hmm. Karena original semuanya hmm. ya. Oke okay. Kita keliling ya guys Nah. Semua catatnya juga original, belum diapa-apain, belum ada sentuhan bengkel. <laughs> nah, Oke, okay. nah untuk kap mesinnya kita lihat ya. Oke kita coba buka mesinnya Suara mesinnya juga halus guys Kita lihat kalau bagian semuanya mesin bersih Sasis-sasis juga belum Kenapa-kenapa ya tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir, ya. Nah, siler-silernya juga masih oke. Okay. Semuanya berfungsi normal, aki juga semuanya normal. Nah, terus juga, kalau misalnya kalian mau tutup kap mesin itu, jangan didorong, ya. Nah, ini cukup dibanting, oke okay? ya. Yeah. Jadi, uh, kalau misalnya kalian cari mobil atau cari kendaraan sedan, yeah. ya, terus juga uh, nyaman, irit bahan bakar, harganya terjangkau. Nah, kita rekomendasi ini adalah Yaris TRD uh, matic. Tahun 2015 Nah apabila teman-teman mau coba lihat review-review Atau mungkin pengen cari referensi kendaraan-kendaraan Sekaligus juga pengen tahu spesifikasinya apa aja Nah tetap tongkrongin aja di channelnya Derosa Auto Ya. Nah nanti kita juga masih banyak lagi beberapa kendaraan yang akan kita review Sesuai dengan tahun kendaraan dan juga spesifikasinya, ya. Jadi, teman-teman tuh bisa langsung lihat, uh, cari aja, ketik aja di Rosa Auto, ya. Oke, kalau gitu, ya, cukup. Mungkin uh, saya review, ya, Yaris TRD matic, 2015 kalau misalnya kalian berminat, nanti bisa langsung tanya aja, dan juga. Langsung tetap subscribe channelnya di Auto. Ya, saya akhiri kalau ada salah-salah kata atau ada kekurangan dalam uh, tadi, saya membawakan review. Mohon maaf sebelumnya ya, karena memang kondisinya bagus, jadi kita bingung. <laughs> ya, kita mau cari-cari kesalahan. udah gak ada gitu loh, kendaraannya full orisinil. Ya, oke, kalau gitu terima kasih banyak. Mobile laptopnya kehadiah. Kita ketemu ke channel selanjutnya, ya, dengan review selanjutnya. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.